Nose wall and family. Nose wall and family. Nose wall and family. Satu. Hello guys. katanya wawas sekarang beli permen yang lagi viral, Yeay mau beli permen apa? Permen jantan guys. <laughs> Wah iya. Ih itu bentuk apa dek? Bentuk bibir. Bibir? Itu kumisnya ya? Sama apa? Mat? tak Oh sama mat. Seru, ah, takut. Hmm. Coba lihat, Ibu, Tuh, Lihat guys. Wah, manis enggak ya? Kira-kira rasanya hmm. manis, emang mau oh, udah rasain, udah pernah cobain. tapi ya. itu mau oh, banyak, hmm. buruk. Bawa sekarang unboxing guys, unboxing udah? Ini untuk main mencuci. Iya, oh katanya bawa punya mainan waktu bayi ya. Ya. Hmm. simpan dulu itunya. Mari kita unboxing permen jantarnya guys. Ini viral banget loh. Ayo sini. Kita unboxing yes. Apa lagi itu? endo Endot Oh, suka nge-endot Usia Wawa berapa tahun? Satu Satu Dua, guys ndot. Kita unboxing Kalau dikepas namanya unbox ndot. Unboxing, guys Nih, pegang dulu sama Wawa HP-nya Iya udah gitu jam apa itu siapa ini ih giginya guys bahwa giginya makan permen terus jadi gitu il gigi wawa jadi ompong guys lihat gigi om, giginya ih ah, ih betul hai, hai, hai, tuh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, bawa mau review hai, hai, Ini anaknya nih, batang ya. Ini anaknya. Ini ibunya. Ada dua itu. Ada Tuh. Ini jelas. BTW permennya masih berusaha dibuka guys susah. Kan ini ada bacaan oven tapi ini susah banget loh oh. asli serius susah banget ini bantuin mau wawak mau oh, bantuin tak nah ini udah lepas nah tarik terus tarik bantuin dong bantuin lawa bantuin oke okay. bantu doa ya bismillah Hirohman, Nirohim, Amin. Oh, <sumur> Amin. Maaf aja dong, Ibu yang lupa sih. Nih, tarik ininya. Terus tarik. Susah ternyata, guys lucunya. Pegang, Wa. Permennya pegang. Pegang dong. Nah, kebuka, Guys. Apa tuh Waka, waka, waka. Buka aja semua. Wow, apa itu. Kumisnya itu cobain deh, katanya. manis ga? manis ketiga, guys kumis siapa ya itu? kumis siapa? <laughs> hmm, cobain dong kumis makan. <laughs> kumis siapa? <wawa>? kumis <laughs> hmm, mantap. gimana enaknya? Mantap, Guys. Gigit dong. Asam enggak? Ini tua kuning nyap. Nah, oh, iya nah kuning. Eh, sekarang udah terwarna. Ye. Nih, sekarang cobain. Nih, udah dulu. Cobain ini. Wow, apa itu? Mata. Mata. Hmm. Oh. Takut ya matanya? Oh, ada darah-darahnya. Iya. Wow, warna merah ya matanya. Coba mana setelanmu? Ini salah. Ah, oh, wah, takut. <laughs> Oh gitu, ih takut. Ayo dong makan, cobain. Enaknya ya guys. Asam, asam ternyata guys.